Assalamualaikum, ketemu lagi dengan konten saya, RFR Channel. Kali ini akan uh, berbagi tentang berbagai makanan khas Nusantara pada kegiatan kepramukaan lomba tingkat 3 kuartir Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan dari tanggal 22 sampai dengan 26 Januari 2023 Jadi hari, hari pertama Giatnya Display Makanan khas Nusantara yang disajikan Dari Berbagai Daerah ya oleh setiap peserta sebanyak 27 kecamatan se Kabupaten Ciamis. Ya, seperti apa saja makanan belakangnya? Seperti ini ya. Bisa olahannya, bahan dasarnya juga bermacam-macam ya. ini Semua ya, pokoknya khas nusantara yang bahannya digali dari bumi nusantara juga. ingin membersihkan lingkungannya ya. tempat buat adik-adik peserta lomba tingkat tingkat luar jales. Luar biasa sekali. Baik. Ya, ya ini tadi dari Muay Thai, Sunda, Papua kemudian ada. Papua ada. Ya. Rasanya betul. kita tidak harus jauh-jauh ke Papua, ah, ini, tapi ada nah, ya. hasilnya, Insya Allah sangat objektivitas banget, Ya Kak ya. Iya. Ya. Baik, betul, yang betul. terakhir Kak, ya kita ucapkan terima kasih nih kepada tinggiat Karnaval nih ya. yang tampak mereka kita bukan siapa-siapa. Iya, -siapa. tangan DSR, DSR itu iya, buat perlengkapannya dan segala macam ya oke iya dan ya. juga iya iya betul betul betul ya, betul betul betul ya. ya. kembali ke masing-masing ya